bukan bisa tanpa itu tanpa kuas patiro harus dikerjain dulu karena itu misi utama misi patiro terus bikin misi utama bro pokoknya kalau lu dapat Quest yang ada tulisan utama utama nih kayak gini nih madam recommendation misi utama event itu harus dikerjakan tapi urutannya dari patiros Inmak, oh, oke. Pak Parki, Parki. Ya hmm, ampun, Kita menemukan karakter, eh, channel dua, channel dua. Inmak. Ayo, kita tukar. Dapatkah aku bertemu dengan tuanmu? Tunjukkan surat. Oh, ini bohong, katanya. Uh, ya ampun. Amelia. Ah. Wow. Jangkrik, jangkrik, jangkrik. Oh, ini minta dulu air. Ah, oke, okay. ambil water. Oh. Cemana? Ah, kok ngantuk? Ya udah, istirahatlah, Jit. Niksi sup. Wah, ancik pas banget ini nixi subdah pengajam lagi DE hah? DE setengah jam lagi oh my god DE setengah jam lagi ya tahan tahan tahan ah pancinya mendidih tampaknya sudah matang oh udah beres oke kasih makan lagi Oh, udah lah abu takut lah abu takut lah abu takut lah banget ngantuk nguntat ayo ayo Oke, masuk. Kelak, gua ambil dulu questnya. Banyak terbang ya. Pokoknya, aing oh. duluan ya. Oke, oke, cek, siap, cek. kemana contoh? Sistem kaget Iya, iya, iya. Hati-hati. hati, -hati. <laughs> eh, Kita kesini, tanya dulu Amelia. Oh, Amelia malam ini kau tak kenal cinta. dapat ini ya? Harusnya kau dapat ini. Alat kristal? Atau gua gak bisa masuk? Oh iya. sekali lagi ditanya. Nah, dapat. Satu dong alat kristalnya. Rapel agen, gas, berangkat. Aduh ini Ah enggak ada Pilar Eh gua tungguin santai Nah Pati Roma sebentar Kebagian gak usah di share Cukup kesedihan aja Ada Anjir kan Masita alem Oke mundur dulu mang, yes lo Lu rollback barusan 4 heroes Sebentar kok, gua cepet-cepet dah itu Maksudnya sih memang nanti gua potong kalau memang gua sempat, gua potong untuk khusus jadi uh, ini doang Apa namanya, takut lu lupa Untuk masih banyak yang lupa soalnya Iya yang paling lama mah, gua mah itu Nyari soal kolektor MK2, bosingnya di, di lantai 4 Anjir Pernah lama itu gua <laughs> keliling-keliling karena goblok udah lihat Google aja waktu itu mapnya belum ada sih belum ada yang nge-share yeah. Oke okay. Apa nih Siapa yang terakhir Oh Terima kasih, hati-hati. Udah ya, udah ya. Dah. Sku B. Tapi nggak kepake juga sih, gue pakainya satu set. iya enak ya. Mm -mm, lebih enak satu set. Tertinggalnya lebih lebih masuk. Ada tambahan apalagi kalau bajunya ini? aja ntar gue itu apa yang Valkyrie slingshot dapet critical deck Valkyrie sama attack mm -hmm. betul nah ini ngawalinnya ini bro cocokan orai ricin ricin cuman dulu kita aku ingin masuk. udah berapa kali ya ini ya di sini aja udah tiga kali makanya tadi gue suruh suruh Alep gitu kan klik bednya mencari Bang Dea. nah mencari Bang Dea sebentar permint oh udah ya atos si jimaning podcastnya bro ini bukan podcast soalnya cilet blue liquid diganti namanya mah ih gua tadinya pengen skip aja nih record obrolan ini ya lihat ya questnya ya bro ya setahu gua tuh questnya dia bukan misi utama ta, minum tah minum tas ya mabuk lo baiklah Tuh, misi sampingan Yvonne Menurut gue bisa sih Oh, di sini, di Siprel Oh belum ya, oh, oh. Ke Siprel, Siprel dulu, pewaris barusan Lewat Kaliwa oh ayo sampai subuh siap siapa takut enggak enggak santai kalau kalau mau ditemenin gua temenin tenang om kalau mau ke hutan cross mampir ke ini mang. ke bubble dragon mang minta oh si kecil dari buku. <laughs> oh, ini dulu di sini dulu. Mau tentang dah, Duran. Nah. Sampaikan cerita Prel. Sampaikan cerita Prel. Yo yo, ayo masuk. Eh, hey, belum izin dong. Tunjukkan izin masuk. ya tiba. tuh, <tuh> saya anak kecil kampret, nggak ah. <tuh> <tuh> tahu kenapa gue lagi farming. mau request. pakarnya kalau episode 2 nggak tahu gue emang gelap emang episode bisa dua Ya emang hidup lu gelap sih mah bro. <laughs> Bener ya eh, anjir Wah guys seru ngerjain rekor taburan ternyata ya. ya. Memang salah guys. Salah. Katanya gue takbur tadi mah. Iya ya. Iya <laughs> <laughs> hek <hei>. sama arus. Paraju. <laughs> Galadial. anjir ah, bener dapet deh jujur amat gua tuh streamer official ofisial ntar ditegur kampret <gifat> orang sombong cat gak dibaca di youtube dislike dislike ah serius lah mana kagak ada kampret lu ya te tadi ini emang yang podcast tuh bukan ah uh -uh, iya bukan mampus sama momonya lu di pk <gifat> <gifat> nggak aman, oh, aman? Oh, syukurlah. Berarti belum. Tungguin aja. <laughs> ah, ini kan sekarang mau lanjut episode satu nih, Mang. Apa aja yang mesti disiapin, Ah, oh, tadi <laughs> yang gue bilang kita butuh adalah birgal uh, dula tir yang tadi gua kasih satu biji aja. alat kristal tuh kita harus nyolong dari mana ya? Dari gerobak aja gitu ya, alap kristal ya? Alap kristal gue ada nih banyak. Iya, ambil lima biji lah. Ya. Butuhnya juga bawah. cuma satu sih, gue. Oh. Nanti sekalian maksudnya ada quest di hutan Laiwook Barat itu. Lu ada key yang harus lu pecahin juga situ Untuk cerita juga. lumayan ke DM nambah juga sih. Magic powder. Magic powder nya 10 biji. Cariin. Eh gue kepake dua biji. <laughs> uh, Nixie scale ya. Scale masih ada bang? masih. Nixie sih udah gak butuh. udah oh, gak butuh ya. Udah gak butuh. Bicara tentang cerita anak berambut hitam. Nomor 5 iyo. lu pilih. Iyo oke okay. eh kok menyebabkan gitu? hmm. terima kasih apa itu jawaban letter to be sent to boy aduh balik lagi ya <laughs> <laughs> <laughs> uh, apa yang kamu inginkan kedamaian aku sudah mendengar. Tunggu, ada apa? Nama asli. Oke, okay, galadriel name. Yes, balik lagi nih ke Seiros ya. Yesod, tanyakan tentang Yesot, menyelesaikan misinya. Katakan apa yang ditanya disebut Yesot. Nih, Ye, dapat lagi. Udah ya? yang mana nih mak sampai hmm? pasti sampai dapat surat letter to mis sent to boy ya ah sampai dapat quest amplopnya itu terus balik lagi ke si boy sampai dapat yang yesod nanti lu menyelesaikan misinya balik lagi ke sini sudah dapat surat alasan gue nggak ikut lu quest mang suka bingung mang kalau barengan mang Gak jadi seru misalnya dong. kata lu gitu kata gue gini kan <laughs> jadi beda pendapat gitu iya karena emang gak barengan sama ininya iya. uh, apa uh, ngerjainnya makin cepet teman temen, -temen rafflingnya uh, bunuh monsternya maksudnya sampaikan pesan udah dong tidak menemukan informasi lain Yes Hah? Masih ada ini ceritanya Belum beres ya yeah, yeah. Aku adalah seorang penyair Ada sayang Ini Chef Opsilon Indonesia, lu pilihnya itu reko, uh, tentang duran. Duran di situ kamu kalau ditanya nanti bilang lu adalah penyair. Ya itu yang sering kelewatan sama kalian ya. Pasti kalian nyangkut record kop duran ujung-ujungnya lu buang. Padahal lumayan juga ya ini ya. eh uh, cagalnya 10.000. Hmm. nggak seimbang nah, sama pusingnya, guys. Dah, udah pas yang sesel. Oke, ngaco udah malam okay. <laughs> Udahlah, Bernard udah enggak ada informasi. Yes, selesai. Pertarungan gua selesai, guys. Ini ngapain gua ngambil filter tip ya? <laughs> oh, gak adanya dong ini di pertarungannya? Ada, ada, ya, cepetan lu. Balik lagi ke si kampretos itu. Siapa? Si Chef, si Chef. Lu ketinggalan satu. Chef tuh yang di Iya, bosnya, bosnya ini di sini. Halo Emang sih, gue juga emang dulu bingung. Oh iya, oh, bener ya. Jadi questnya nggak ada, tapi kita harus balik lagi ke sedak herkin ini. Iya, iya makanya. Mengirimkan pesan terima kasih. Oh iya, anjir. Berbilang kan ambil manual Iya iya iya. Itu guys. Kurang berapa mang? Kurang dua. Man, Pan tadi dipakai masak mix sup oke okay, ayo kurang satu setang Bang, biar bisa dikuesin di catuyul iya iya iya ini udah dapat obatnya oh itu yang banyak anak-anak bilang itu bug error-bug error itu yang barusan sama yang tadi iya yeah itu mau dari sil dari zaman dulu, mang? Enggak, dulu tuh ada Quest yang pengantarnya untuk mengucapkan terima kasih ke si Black Hair itu ada, Om. Langsung dapat? Langsung dapat, gitu dari si arusnya tuh. Arus. Ini yang ketiganya enggak, enggak ada. Lu kan barusan juga nebak-nebak kan, karena udah nggak ada quest sama sekali kan? Iya. Lu nebak-nebak balik ke si Black Hair, ternyata emang ada harus diucapin terima kasih doang. Harusnya itu ada surat pengantarnya. Tentu nggak ya, sini Ini nombel, nembak nih. Oke, bang, ya, nombal nembak. Oh, -oh. Grewin lagi loh. Ini questnya nih. Apa ini Jagalah benda itu. Lu udah dapat amuleto the mode demoli. Udah udah. <laughs> ini udah sekarang udah, udah di di end, kan itu lapar ke di end kan. Iya, ini bayangan arusnya enggak dikerjain langsung, pecahin alat kristalnya di belakang itu loh. Di si belakang anu, si Grewin kan ada. Nih gua sekalian dulu nanti baru lapor di end. Diirih balik ya Tapi gue kasih note nanti Yang memang bikin pusing tadi itu Ada dua catatan Eh Koneksi terputus dari jaringan tidak stabil dong apa nih Liongrass kali. Oh ya Allah. Oh, lu udah itu, Udah dari awal itu mah. baru ini, of Arus ini. Coba. Ah. Di dalam emang pakai Hah? ya udah petas, gue gue dapat dragon langsung nikah mang. oh iya dong, gue dapat dragon langsung nikah. apalagi yang play itu dapat yang play itu wah langsung gue buka usaha. itu yang play berapa yang pindik? fly pindik? awalan delapan delapan yang keluar dijualnya terus kemarin uh, minta 160 kalau gak salah tapi belum jadi tuh 160 apaan? betul gila apaan salah tuh? betul betul bisa nikah tiga orang gak ya? enggak persen gue tuh gini. Kan uh, baru keluar flip ini. Heeh. Hmm. Dragon tuh bisa berapa anjir? 100 iya. lebih kayaknya. Fire Dragon <laughs> belum ada lagi. Iya. Martin. Eh, ada di atas. Mamang nggak tertarik mamang menjual play, play Dragon gitu. Tuh gini. Gitu. Cuma buat mimpi aja lah gue mah lah Karena kan ikhtiarnya juga nggak semaksimal teman-teman yang sering nge pet ya Ih siapa tahu aja memang pas bangun tidur evo langsung jadi play itu Lumayan Easy. buat beli lagi rumah mm -mm. Udah gila repot juga evo satu-satu ya Eh dikit lagi kelar sih Kelar ini. Ini yang repotnya karena kan emang questnya nggak nggak apa namanya nggak lengkap ininya guide-nya dari surat yang didapatnya jadi kita ngeraba-raba. nah kan kalau quest yang berurutan gini ada muncul terus langsung ada robah ke akurin layukores balik lagi ke sedien kayak gitu. Ceritakan apa yang terjadi di hutan layuk udah ya, gardel demage, ya balik lagi ke gardel. ini ya siapin dulu hantir deh. dulu hantir ada nih? ya. Oke, okay, dapat mengancam dia menggunakan dula hantir. Oke, okay, sini ke sini sini Eh, hey, gas gas gas, masuk ke ujung dunia. Yang bawa dula hantir, dula Hentir bawa dulu. Tanya dulu sih eh, itu pembantunya. Oh. Uh, bisa diduluin, tapi nggak akan ada muncul untuk membuat time travel ya. mau mm -hmm. oh, tahl <laughs> <tears> of Baldea. Tears of Baldea, terbalik lagi. Aduh. Membuatnya kamu kamu bisa terang duran. Ya udah, bal Hah? gue duluan. Wah, dulu masih siang, kemana lu Ji? Besok eh perginya pagi-pagi. Nah, Oke okay, deh, siang deh bang Bro. Ayo ke 3.15 Ayo merintas waktu cuy. Pipi, kenapa kamu menangis? Aduh, kasihan banget tuh bro. Tulisannya sakit. serius guy letter leher sudah terkain-kain <laughs> bentar bentar beres ini tenang Masukkan, ya. Yes. Bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Kopi udah sekelas apes. <laughs> Gua berani ngopi lagi malah. <laughs> nggak habis Pipi pipi ambil nyasar bagnya ini banyak yang nyangkut eh gue bingung eh betulinnya nanti ya kalau kalian ada yang nyangkut ya gue coba bantu ya tenang aja share ID lah nanti gue betulin emang agak pusing tuh ada yang kelewat-kelewatnya bingung gue juga ini beberapa kali ini nyasar bukan nyasar sebenarnya jadi questnya emang enggak ada jejaknya jadi ada yang harus dikerjain tapi enggak ada quest yang munculnya tuh kayak ini, ini kan nggak ada nih questnya, mana questnya gitu, tapi karena udah hafal, jadi nanya, nah kebenaran untuk quest yang tadi di tengah-tengahnya, gua lupa, tuh baru dapat dari si Vivi padahal questnya nggak ada, nggak ada quest pengantarnya gitu, tapi nggak apa-apa, nanti gue bikin kaitnya lah, gue potong-potong ya, biar biar nggak kelamaan juga nanti nontonnya. udah kelar udah, yuk. yang lain? belum. Ah si pun susah eh sebenarnya pusing. HP emang, HP emang, jangan lupa. Yes. Jadi gimana sih pun? Si pun deket... bingung. Ya udah duluan emang. Iya, yeah. ya udah. di yeah. nah disini sini. Tuh, lurus aja, lurus tuh. Ruci, ruci, hajar ruci, ruci, tarik Ini kalau ruci, area ini ruci, ruci, ya? Tuh, ruci, hajar itu. ruci, ruci, ruci, ruci, ruci, gitu doang ya? Iya. <laughs> udah dapet ya crash of the neck udah kita minta balik jaga dirimu selamat tinggal udah ini balik ke end kan itu keynya udah dipijit belum flash with strength force itu tuh buat apa itu bang? itu quest juga Pecahin aja alat kristalnya satu. Udah gitu doang. Udah gitu doang. dari si DN-nya udah sama OHF. Udah makasih sampai jumpa lagi besok. Jangan sombong-sombong lu masuk Discord gua. Makasih yang udah kasih support dan saweran juga. Dan tetap pakai refrasa kahayan biar oke okay ya. Hey. Ini si Arus tuh bingung, deh. Posisi dia tuh apaan sih? Bisa jadi raja, bisa dia monster ya. Ya. Ah, ah udah lah. Iya. Ini ingres.